Langkah kedua dalam menyelesaikan permasalahan program linear adalah membuat grafik. Sebelum langkah ini, yaitu pada langkah 1, kita sudah membuat model matematika. Maksimumkan U sama dengan 15X plus 20Y yang ditujukan kepada X plus Y kurang dari sama dengan 1200, min X plus 2Y kurang dari sama dengan 0, X min 3Y kurang dari sama dengan 600, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 Untuk membuat grafik, berarti kita harus mengganti semua tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan Berarti saya ambil contoh, misalkan pertidaksamaan pertama ini kita ganti menjadi X plus Y sama dengan 1200 Demikian juga pertidaksamaan-pertidaksamaan selanjutnya Ya, Di sini, pertidaksamaan tadi menjadi x plus y sama dengan 1200. untuk menggambar grafik dari persamaan ini yang berupa garis lurus. Berarti, kita harus menemukan dua titik yang dilalui oleh garis yang memiliki persamaan x plus y sama dengan 1200. kita. Pilih x sama dengan 900 untuk disubstitusi ke persamaan x plus y sama dengan. 1200. Kita mendapatkan 900 ditambah Y sama dengan 1200. Sehingga Y sama dengan 1200 dikurangi 900, Y sama dengan 300. Dan kita memperoleh bahwa titik yang berkoordinat di 900,300 ini dilalui oleh garis yang memiliki persamaan X plus Y sama dengan 1200. Selanjutnya kita tentukan titik yang kedua. Dengan memilih Y sama dengan 0 Y sama dengan 0 kita substitusi ke persamaan X plus Y sama dengan 1200 Maka kita mendapatkan X plus 0 sama dengan 1200 Maka X sama dengan 1200 Jadi titik yang berkoordinat di 1200,0 ini Juga dilalui oleh garis yang memiliki persamaan X plus Y sama dengan 1200 Untuk menggambar grafik Garis lurus yang memiliki persamaan X plus Y sama dengan 1200 ini Kita gambar dua titik ini kemudian kita hubungkan dengan garis Nah dan garis yang terbentuk ini merupakan garis lurus yang memiliki persamaan X plus Y sama dengan 1200 Untuk menggambar persamaan yang kedua yaitu min X plus 2 Y sama dengan 0 Kita dapat menggunakan cara yang sama dengan cara yang tadi yaitu dengan Menentukan dua titik yang dilalui oleh persamaan min x plus 2y sama dengan 0 Dan singkatnya kita mendapatkan titik 0,0 dan 400,200 Kita lukis dua titik ini pada bidang koordinat dan kita hubungkan dengan garis lurus Nah garis lurus yang terbentuk ini merupakan garis lurus yang memiliki persamaan min x plus 2y sama dengan 0 Begitu juga dengan persamaan yang ketiga kita mendapatkan dua titik yang dilalunya adalah 900,100 dan 600,0. Kita lukis pada bidang koordinat, kemudian kita hubungkan dengan garis lurus. Kita dapatkan garis lurus yang memiliki persamaan X-3Y sama dengan 600.